sama saya perkenalkan hmm, nama saya Ibu Erin rumahnya di Kediri uh, setiap hari saya seorang pedagang. Hmm, kaki saya ini linu linu setiap hari sudah berobat kemana-mana tapi berkat herbiotik kaki saya bisa sembuh mm -mm. terus minumnya berapa minumnya? bu sehari satu pagi dan sore hasilnya untuk hasil Alhamdulillah, ini lindung saya di sini hilang dan pinggang-pinggang saya di sini juga bagus, gitu. Jadi, kalau untuk sholat, alhamdulillah sekarang enak. Terima kasih, terima kasih, Herbiotik, untuk kesehatan saya.